Oh. Kita ditasa yang kamu sebab sebelum jalan kenangan hanya beri harap takkan Kuala yeah. Lumpur mm -hmm. mm -hmm.